Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang melakukan perubahan Kemudian dapatkan rezeki yang luar biasa di awal tahun 2021 Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh zodiak yang melakukan perubahan Kemudian dapatkan rezeki yang luar biasa di awal tahun 2021 Pertama support energi kepada zodiak yang pertama Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua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 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Five of Pentacle ataupun 5 koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana disini di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan. Perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Gemini di awal tahun 2021 adalah mengkontrol keuangan menata meniti kembali pengeluaran dan pendapatannya di sini juga digambarkan bahwasanya Suranggem Gemini perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori kegiatan usaha di dalam kategori pekerjaan di sini juga digambarkan Suranggem Gemini baiknya melakukan usaha sampingan ataupun usaha tambahan yang dapat menunjang keuangannya di awal tahun 2021 dengan melakukan suatu perubahan tersebut, seorang Gemini akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di awal tahun 2021 dengan dukungan support dan motivasi dari sebuah keluarga ataupun pasangan seorang Gemini sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacles Secara mungkin King of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang gemini perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori keuangan dan perlu melakukan suatu tambahan usaha yang dapat meningkatkan keuangan serta mendapatkan usia yang luar biasa di awal tahun 2021, yang dimana di sini seorang gemini perlu belajar dari seseorang yang lebih dekat dengan seorang gemini ataupun seseorang yang lebih berpengalaman hidup dari seorang gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah secara umum, debt itu diartikan perubahan siklus ataupun transformasi kehidupan. Jadi, jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu zodiac yang pertama, di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan suatu rezeki dan mendapatkan suatu perubahan hidup, di mana seorang Gemini di sini melakukan perubahan dalam kategori keuangan dan pekerjaan. Yang di sini, seorang Gemini perlu belajar dari seseorang ataupun orang yang lebih berpengalaman dari hidup seorang Gemini sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah... Eight of Swords ataupun delapan pedang Untuk Zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana disini digambarkan seorang Virgo mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan dan hmm. disini seorang Virgo perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori kesehatan yang dimana disini dapat membuat seorang Virgo fokus lebih giat dan lebih aktif lagi untuk bekerja yang dan yang dimana sini akan mendapatkan keuangan serta meningkatkan rezeki di awal tahun 2021 dan disini juga digambarkan bahwa seorang firgo perlu melakukan suatu usaha yang dimana usaha tersebut adalah usaha milik sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain ataupun dalam kategori ini adalah tanpa bergantung kepada orang lain untuk support energinya adalah King of One. Secara umum, itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori kesehatan menjaga kestabilan tubuh agar lebih fit, lebih aktif dan lebih fokus lagi di dalam bekerja yang di mana hasilnya akan maksimal dan dapat menunjang keuangan serta kehidupannya di awal tahun 2021. Dan di sini seorang orang tua Virgo ataupun orang yang lebih berpengalaman dari seorang Virgo akan menjadi motivasi kepada seorang Virgo sendiri. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, jika perubahan di dalam kategori kesehatan sudah dilakukan oleh seorang Virgo, di mana di dalam kategori ini adalah perubahan dalam kategori kesehatan, menjaga kesehatan dan di sini tidak bergantung kepada orang lain, dan Virgo bekerja secara mandiri. Transformasi akan ia dapatkan di dalam kategori rezeki yang berlimpah, ataupun seorang Virgo akan mendapatkan peningkatan keuangan di awal tahun 2021 yang dimana di sini dibukung dan dimotivasi oleh seorang orang tua ataupun orang yang lebih berpengalaman dari tirbo sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah six of pentacles ataupun non koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di dalam kategori ini seorang cancer mendapatkan rezeki dengan melakukan suatu perubahan perubahan yang diperlukan dilakukan oleh seorang cancer adalah di dalam kategori keuangan yang dimana di sini seorang Cancer perlu melakukan suatu perubahan, menata, meniti kembali pengeluaran dan pendapatan. Yang dimana di sini hasilnya akan sangat maksimal dan di sini juga diprediksikan Dan digambarkan bahwasanya seorang Cancer perlu melakukan suatu kategori, memberikan sedekah ataupun berbagi ke sesama orang lain. Yang dimana hasilnya akan sangat maksimal dan menunjang serta seorang Cancer akan mendapatkan rezeki yang luar biasa di awal tahun 2021. Dan di sini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 Melakukan suatu perubahan yaitu melakukan tindakan dengan berbagi kepada sesama ataupun berbagi ke semua orang tanpa memilih dan memilih yang dimana hasilnya akan sangat menunjang resmi seorang cancer dan di sini seorang cancer akan berbagi kepada orang-orang yang lebih tua orang yang membutuhkan atas bantuan cancer tersebut dan jika kartu to death, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan apabila perubahan sudah dilakukan oleh seorang cancer dalam kategori keuangan yang dimana suka berbagi kepada orang lain transformasi ataupun perubahan hidup perubahan rezeki akan didapatkan oleh seorang cancer di awal tahun 2021 dengan dukungan dan motivasi orang-orang sekitar serta orang tua cancer dan orang yang dibantu cancer sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah of cup ataupun delapan kiala untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo perlu melakukan suatu perubahan untuk meningkatkan rezeki di awal tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini digambarkan seorang Leo perlu melibatkan seorang pasangan untuk mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di awal tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo perlu menekuni, serta melihat dan menilai kelebihan yang dimiliki oleh seorang pasangan. Dan di sini juga digambarkan seorang Leo perlu meminta pendapat kepada seorang pasangan agar rezekinya semakin lancar di dalam bekerja ataupun di dalam melakukan aktivitas. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo perlu merenungi, melihat ke dalam diri sendiri apa yang perlu ia lakukan bersama seorang pasangan untuk mendapatkan rezeki dan meningkatkan keuangan di awal tahun 2021. Dan untuk support energi ini adalah page of pentacle. Secara umum, page of pentacle itu diaplikasikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Leo perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori hubungan asmara, yaitu memperbaiki, mendekatkan, serta melibatkan seorang pasangan, dan meminta pendapat kepada seorang pasangan di dalam bekerja, sehingga di sini hasilnya akan sangat maksimal, yang dimana di sini tujuannya adalah seorang Leo sama seorang pasangan untuk membahagiakan seorang anak, yaitu anak Leo sendiri. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, apabila perubahan dilakukan oleh seorang Leo, yaitu melibatkan seorang pasangan di dalam kategori berusaha, akan meningkatkan rezeki dan transformasi kehidupan akan ia dapatkan di awal tahun 2021, dan mereka bisa membahagiakan seorang anak yang merupakan anak Leo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa adalah: yang pertama, zodiak ini yang kedua zodiak taurus yang ketiga zodiak cancer dan yang keempat adalah zodiak leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang perlu melakukan suatu perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di awal tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum.